detailnya, tapi sebelum itu jangan lupa like, share, komen, dan subscribe di channel youtube ini, dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru seputar senapan angin dari Jaya air Rival nah di samping kiri saya ini sudah ada senapan angin gejruk DWP Fusion 1960 tanpa manometer, kemudian yang ada di sebelah kanan saya ini ada senapan angin gejruk DWP Fusion 2260 plus manometer, nah jadi dari kedua senapan angin ini Selain memiliki harga yang sangat murah Dan terjangkau Pastinya senapan angin ini juga sangat direkomendasikan Untuk berburu jenis hewan Kecil, sedang, maupun besar Seperti babi, biawak, tikus, dan hama Lainnya, nah oke okay, yuk langsung saja Kita akan mengulas Satu persatu dari Kedua jenis senapan angin ini ya sahabat bediler. Nah yang pertama Saya akan mengulas senapan angin Gejlug DWP Fusion 1960 tanpa manometer Oke ini saya ambil dulu ya sahabat bediler Nah jadi seperti ini ya sahabat bediler untuk tampilan senapan angin di DWP Fusion 1960 tanpa manometer nah senapan angin ini juga saya padukan dengan teleskop Predator 39 kali 40 kemudian untuk panjang laras dari senapan angin ini memiliki panjang laras 60 cm yang memiliki alur di dalam larasnya sebanyak 9 ulir kemudian untuk tabung senapan angin ini berdiameter 19 mm dengan ketebalan kisaran 2 mm ya Bediler. Dan untuk pengisian angin senapan ini menggunakan sistem pompa gejruk manual Ataupun menggunakan sistem pompa PCP yang mampu menampung tekanan angin hingga mencapai 2000 PSI Dan untuk uji power yang dihasilkan yaitu sekitar 1100 fps Kemudian untuk popornya full warna hitam biasa ya, sahabat bediler Nah untuk varian modelnya mau full hitam kemudian untuk teleskop ini juga sangat direkomendasikan di semua jenis senapan angin mulai dari SAP, Gejluk dan juga PCP ya sahabat bediler jadi teleskop ini sangat membantu sahabat bediler dalam membidik sasaran dengan jarak jauh sekitar 40 meter oke ini saya taruh terlebih dahulu ya sahabat bediler. Oke, oke langsung saja kita lanjut untuk senapan angin yang kedua yaitu ada Senapan angin gejluk DWP Fusion 2260 plus manometer Nah jadi seperti ini ya sahabat bediler untuk tampilan senapan anginnya Nah senapan angin ini sebenarnya hampir sama dengan yang sebelumnya Yang menjadi pembeda hanya terletak pada diameter tabungnya saja ya sahabat bediler e, Dan juga kalau senapan angin ini e, sudah dilengkapi dengan manometer yang terletak di bagian bawah popor senapan angin Nah, manometer ini juga sangat berfungsi untuk melihat ataupun mengecek uh, tekanan angin yang ada di dalam tabung senapan angin dan untuk pengisian angin senapan ini menggunakan sistem pompa gejruk ataupun PCP yang mampu menampung tekanan angin hingga mencapai 2500 PSI dan untuk uji power yang dihasilkan bisa mencapai 1100 fps kemudian teleskop ini juga sama saya padukan dengan teleskop Predator 39 kali 40 nah teleskop ini juga sangat membantu sahabat bediler dalam membidik sasaran dengan jarak jauh sekitar 40 meter ya sahabat bediler. Nah ini saya taruh terlebih dahulu nah jadi gimana sahabat bediler dari tampilan senapan angin ini sangat bagus dan bervariatif ya sahabat bediler dan untuk uji powernya pun juga sangat luar biasa dan tentunya untuk uji akurasinya pun juga sangat akurat ya sahabat bediler nah kira-kira siapa nih yang dari dulu sudah mengincar senapan angin ini oke yuk langsung saja bosku buruan order sekarang juga mumpung momennya sangat pas dan juga tepat kali ini Jaya Rival mengadakan bundling promo senapan angin awal bulan di special moment 2 2 di tahun 2023 Nah dalam event bundling promo ini sahabat bidir akan mendapatkan potongan harga hingga seratus ribu rupiah dan seperti biasa promo ini hanya berlaku di pembelian pada tanggal 2 Februari 2023 Nah bagi sahabat bidir yang berminat untuk membeli senapan angin ini bisa langsung siap-siap dan pantengin terus di event 2 Februari 2023 Jangan sampai kehabisan stok ya sahabat bidir karena jika sudah mencapai batas waktunya maka sahabat Bedir akan kembali mendapatkan harga secara normal. Maka dari itu sahabat Bedir buruan order sekarang juga karena dari kami stoknya pun juga sangat terbatas. Dan saya ingatkan sekali lagi untuk batas waktunya tidak lama ya sahabat Bedir hanya sampai dengan tanggal 2 Februari 2023. Dan untuk pembeliannya hanya berlaku melalui transfer ke bank mandiri atas nama Jaya Airif. Oke sahabat bener jika ada pertanyaan seputar senapan angin yang saya ulas tadi Sahabat bener bisa langsung konsultasi pada admin Jaya airivel Dan semoga informasi yang saya sampaikan tadi juga bisa bermanfaat Dan bisa membantu sahabat bener dalam mencari senapan angin dengan kualitas terbaik ya sahabat bener Oke sahabat bener seperti biasa jangan lupa like, share, komen, and subscribe di channel youtube ini Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru seputar Senapan Angin dari Jaya Arifal Oke sahabat bila terima kasih Saya undur diri dulu dan salam Bediler.